mata merah yang memancar simbol anugerah cinta cahayanya melesat bagai panah itulah sorot mata yang tajam negusuralung jiwa senyum reyang rona di bibir itu wajah itulah yang memancarkan ketenangan Engkau bukan bunga saroja yang bergoyang, Engkau bukan bunga saroja kota, Engkau bukan lintang karahinan, Engkaulah sang permata merah yang indah, pelambangan dari kesuburan, kecantikan, keindahan, dan cinta kasih. Filosofi Jawa dipercaya memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan Sebab masyarakat Jawa yang memiliki budi bahasa dan tutur kata yang baik Membuat banyak orang lantas menjadikannya sebagai salah satu pedoman hidup Romantis tidak hanya dimiliki oleh seorang pria saja Namun, keromantisan juga bisa dimiliki oleh kaum hawa Sifat tersebut tentunya dapat membuat hubungan yang terjalin semakin erat dan hangat Orang Jawa memaknai wanita dengan istilah wani ditata Berani ditata Pengertian ini telah mencirikan adanya tuntunan kepasifan pada perempuan Jawa istilah lain seperti kancawingking yakni bahwa perempuan adalah teman di dapur akan mewarnai kehidupan perkawinan pasutri Jawa konsep suargon nunut rokokatut ke surga ikut neraka pun turut merupakan gambaran peran perempuan Jawa yang mengabdi sebagai seorang istri Selain itu adanya konsep istri sebagai sigaraning ning nyawa, bukan sekedar konco winking, namun memberikan gambaran posisi yang sejajar dan lebih egaliter terhadap perempuan Jawa. Istilah ini pun tidak selalu lebih rendah, tergantung bagaimana perempuan Jawa memaknainya. Dalam kehidupan perempuan Jawa sering kita dengar istilah masak-macak mana yang artinya pandai memasak, pandai berdandan atau bersolek dan bisa memberi keturunan Bagi Doro yang mengidami istri bagaikan sang permaisuri kerajaan Ndoro sudah sangat tepat mengklik video ini setelah kami mengulas tentang katurangan Garwa Sri Tumurun yang menyibulkan jelmaan Dewi Sri yang turun dari kayangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang katurangan Karwa Setsetjo Sekta Ing Mbanang. Berikut adalah pemaparan kami Dari tutorial yang kami ketahui dan tanpa mengorbankan rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu, katauran Garwo sesotia reta embanan yang menyimbolkan permata merah dalam ikatan. Sesotia memiliki arti intan bermata memiliki arti langsung dan embanan berarti cincin. Sesotya rta ing embanan memiliki arti permata yang terikat di cincin. dan memiliki makna permata merah merona dengan kilau yang sempurna yang lebih familiar disebut ruby. Ruby seringkali diasosiasikan dengan kedamaian, kekuatan, serta cinta yang menjadikannya sebagai pilihan batu perhiasan yang romantis romantis atau cinta romantis adalah perasaan cinta atau ketertarikan yang kuat terhadap orang lain dan perilaku asmara yang dilakukan oleh seorang individu untuk mengekspresikan perasaan keseluruhan dan emosi yang dihasilkan Cinta romantis merupakan pengalaman hasrat dan intimasi seperti dalam hubungan asmara Ada pula cinta berpakna passion love Yang merupakan jenis cinta penuh emosional yang terkadang terjadi di awal hubungan romantis. Keromantisan sastra Jawa tertuang pada falsafah kuno seperti Witing Tresno Jalan Sokol Kulino", "Witeng Mulyo Jalan Waning Artinya, cinta itu tumbuh karena ada kebiasaan, kemakmuran, timbul karena berani bersusah dahulu. Ake menungsong rasa ake tresno tapi lali lan ora kenal opo iku hakikat e tresno artinya banyak orang merasakan cinta tapi lupa dan tidak kenal apa itu hakikat cinta Tersno iku ora patokane karung ganteng ayu nerupane ake he bondomu lan opo penggaweianmu artinya Cinta itu tidak berpatokan pada ketampanan, kecantikan, banyaknya harta dan apa pekerjaan. Membangun kromo ingkang satuhu, buatan cepak pilih ngagam sepisan rosokatresna. Hananging butuh pirang-pirang ketersenan lumem birning pasangan kuremu shijikui artinya pernikahan yang sukses tidak membutuhkan sekali jatuh cinta tetapi berkali-kali jatuh cinta pada orang yang sama ciri katorangan garho sesetjor tak ing embanan diantaranya adalah berkulit kuning dengan tubuh tinggi semampai rambutnya sedang payudaranya tidak besar kakinya cenderung berisi dan mengecil ke bawah senyumnya riang penampakannya tenang dan anggun dengan mata yang nampak setengah tidur mitosnya Si permata merah konon berwatak bagus, tidak memberikan orang lain apalagi suami sendiri, selalu mendoakan dan mengupayakan keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup bersama. Pada video selanjutnya, kami akan bahas tentang Katurangan Garwo Lintang yang Menyimbolkan bintang nampak muncul Sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan